Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Amma batu. Jumpa kembali dengan Aqidah Channel pada kesempatan kali ini. Semoga ikhwan fillah semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas dukungannya kepada Aqidah Channel dan channel-channel muslim untuk bersama-sama menghadang Para penghujat Para misionaris Yang setiap detik Selalu merongrong Saudara-saudara kita Bahkan selalu berusaha mempengaruhi kita Memprovokasi kita Supaya misi mereka Sukses dalam pemurtadan Untuk kali ini kita akan Mengangkat sebuah video dari Taibudin Ibrahim Yang menarasikan Di dalam surat Al-Ma'idah Ayat 78 dikatakan oleh si Udin ini di situ Allah Subhanahu wa taala mengutuk orang-orang kafir dan Bani Israel Padahal di dalam Al-Qur'an itu sangat jelas dikatakan uh, telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Daud dan Isa putra Maryam. Nah, dalam konteks di sini orang-orang Kristen itu dikatakan orang kafir Orang di luar Islam itu orang kafir Jadi jangan baper kalau dikatakan seperti itu Nah dalam video ini si Udin juga membandingkan ayat-ayat di dalam Al-Quran dengan Biblosnya Karena dikatakan di sana di Biblos nggak ada Kenapa di Al-Quran ada? Nah sedikit kita bercerita bahwa Al-Quran itu dengan segala kesempurnaannya Wahyu Allah subhanahu wa ta'ala Disampaikan melalui Malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW itu Berisi sebelum terjadi diceritakan Yang sedang terjadi diceritakan Dan sebelum uh, yang sudah terjadi itu juga diceritakan Sangat berbeda dengan Bible Sering debat-debat Kristen itu mengatakan Itu adalah kitab dari hasil penyelidikan Bagaimana dengan dia kok dibandingkan dengan Al-Quran Penyelidikan Jadi kalau dalam konteks penyelidikan Apakah Bible itu bisa mengetahui Yang belum terjadi Yang sudah terjadi Dan yang sedang terjadi Secara jelas dan gamblang Dan bisa dihubungkan dengan fakta dan bukti yang ada Alhamdulillah lebih bisa membuktikan Al-Qur'an daripada Bible. Nah, di sini dengan cerita berbeda si Udin membanding-bandingkan. Bagaimana videonya kita simak yang berikut ini. Bangsa-bangsa di dunia ini ikut menutup Yahudi. Dan mulai menutup Yahudi dan barang siapa yang ikut terseret di dalam mengutuk Yahudi akan selalu terseret dalam kemelut bangsa-bangsa nah, Arab suka sekali mengutuk Yahudi itu selalu dilakukan sejak Nabi Muhammad datang dengan membawa Al-Quran dan itu dilakukan oleh para pengikutnya dari zaman ke zaman sampai hari ini di sini si Udin ini sudah sudah dari video awal saja Sudah sudah membawa narasi sebuah provokasi ya, Bahwa Al-Quran itu memberikan pernyataan Bagi orang-orang Yahudi adalah orang-orang terkutuk Sebenarnya Al-Quran Wahyu Allah wa ta'ala ini menjelaskan Bahwa orang-orang yang dilaknat itu Orang-orang yang di luar Islam Yang tidak mengimani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menjadi seorang nabi dan rasul yang ke-25 dan nabi yang terakhir dan tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala itu Sang Maha Pencipta. Jadi kalau dia e, membaca Al-Qur'an yang menjelaskan telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Daud dan Isa putra Maryam kok merasa ya Nah, di sini si Udin itu papar Karena apa Dia tidak mengimani Al-Quran Tapi baca Al-Quran kok tersinggung Nah baca aja Bible mu Din <laughs> Potol sekali orang ini mana dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan bahwa Banyak Israel yang dikutuk Allah Lewat Nabi-Nabi nah, Saya bacakan ketergimangannya saja Quran surat kelima ayat 78 ini termasuk ayat yang harus ya, saya minta karena menimbulkan banyak pertentangan sampai hari ini Al-Ma'idah ayat 78 orang-orang kafir dari banyak Israel telah dilaknat melalui lisan Daud dan Isa putra Maryam yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Nah, di sini kebiasaan si Udin itu menafsirkan ayat di dalam Al-Qur'an baru dia membacakan. Nah, dia menafsirkan mengartikan di situ dikutuk ya, padahal tidak ada kata kutuk di situ. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran itu dinarasikan oleh si Udin ini Sebuah kebencian kepada orang-orang kafir Padahal situ Allah subhanahu wa ta'ala itu menjelaskan Menjelaskan bahwa Orang-orang yang dilaknat itu Nah orang ini, orang ini dan orang ini Jadi yang melaknat itu Allah subhanahu wa ta'ala karena dia tidak patuh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Lu'ina alladzina kafaru min bani Israila 'ala ali israni Dawud Isa ibn Maryam Dzalika bima 'asaw wa kanu ya tadun kanu la yatana'awna 'an munkarin fa'aluhu la bisama kanu yaf'alun jelas di situ di dalam surat al-maidah ayat 78 dan 79 Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel Melalui lisan Daud dan Isa putra Maria. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas Kita baca 79 nya mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat Dan harus ingat kita juga dengan ayat setelah itu Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu Kamu melihat kebanyakan dari mereka Tolong menolong dengan orang-orang kafir Sesungguhnya umat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka Yaitu kemungkaran Allah kepada mereka Dan mereka akan kekal dalam siksaan Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Dan kepada apa yang diturunkan kepada kepadanya Niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrik Itu menjadi penolong-penolong Tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik jadi jelas ya, di situ yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang durhaka, orang-orang fasik. Jadi kalau si Udin ini merasa itu dikatakan di sini termasuk orang kafir, ini umat muslim memandang orang kafir. Kalau kafirnya merasa, nah apa masalah buat lo Jadi narasi-narasi kebencian yang dibawa si Udin ini uh, Memang berbau provokatif Karena apa dalam setiap dia menyampaikan Itu yang disampaikan Al-Quran Bukan bible Nah kalau dia membandingkan Kita simak video yang satu ini Yang setelah ini Dia membandingkan ayat Al-Quran dengan bible tidak disebut siapa yang dilamar, siapa nama orangnya yang harus dilamar, tetapi yang lucu dari ayat ini karena tidak ada, tidak pernah nabi-nabi dari Bani Israel itu mengutuk bangsanya sendiri karena memang dilarang mengutuk bangsa, tidak, tidak boleh. boleh. Arah hukumnya Mereka tidak pernah ada di dalam Alkitab Para Nabi mengutuk Israel Nah <tuh> di sini dia mengatakan Di dalam Alkitab ya Mungkin maksud dia adalah Bible Tidak ada Saya, saya cengat jelas ya Tadi mengatakan Al-Quran itu menceritakan Yang sudah terjadi Yang sedang terjadi Dan yang akan terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Tahu dengan kemahal tahuannya Maha Segalanya. Itu mengetahui yang sudah terjadi, yang akan terjadi, dan yang sedang terjadi. Nah, di sini, Ikhwan Villa, semuanya ya. Coba kita telah dalam kehidupan sehari-hari, bukti fakta yang ada, mana yang terbukti, yang di dalam Al-Quran atau di dalam Bibel? Itu saja kita buktikan yang ada di dalam Al-Quran atau di dalam Bible. Kalau di dalam Bible itu tidak pernah menceritakan yang pernah terjadi sedangkan faktanya ada, berarti Bible itu tidak mengetahui yang sudah terjadi. Tetapi di dalam Al-Quran itu ada, karena apa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha tahu. Manusia yang hidup di zaman sekarang tidak tahu, Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Itu diceritakan di dalam Al-Quran, disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada umat bahwa pernah terjadi hal seperti ini. Ada umat yang durhaka dari kalangan Bani Israel. Nah, seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala itu memberitahukan bahwa Dia telah melaknat orang-orang kafir dari kaum Bani Israel Dalam masa yang cukup lama Yaitu melalui apa yang dia turunkan kepada nabinya Yaitu nabi Daud alaihissalam Dan melalui lisan Isa putra Maryam Karena mereka durhaka kepada Allah Dan bertindak sewenang-wenang terhadap makhluknya Jadi di dalam Ayat ini menjelaskan bahwa dulu pernah ada kitab turun, setelah itu disusul Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi mereka tetap durhaka kepada Allah. Ini di sini dijelaskan karena Allah Maha tahu, makanya manusia yang notabene Melakukan penyelidikan Itu tidak melihat dan tidak tahu Tidak bisa menceritakan Berbeda dengan Allah Allah subhanahu wa ta'ala Dengan segala Segala kemahaannya Menceritakan melalui wahyu Kepada Rasulullah s.a.w Pernah terjadi ini seperti ini Dengan komplit dan sempurna A'udzubillahimina Bismillahirrahmanirrahim. Kanulaya tanah hau na amunkarin faaluhu labisa yaalun. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Sangat jelas gitu loh. Memang people nggak ada Ya masalah buat lo Bukan masalah buat muslim Nah kalau kamu membandingkan antara Al-Quran Dengan Bible, Kalau di Bible tidak ada di Al-Quran Ada bahwa pernah terjadi hal seperti itu Ini membuktikan kesempurnaan Al-Quran Bahwa Al-Quran benar-benar wahyu Dari Sang Maha Pencipta Alam Semesta bahwa Al-Quran benar-benar turun dari sang maha pencipta Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Bible itu tidak ada disitulah membuktikan batas akal manusia yang melakukan penyelidikan Ya begitu Villa semuanya ya Sangat jelas kalau dia membandingkan antara Bible dan Al-Quran Al ya Kita tinggal membandingkan seperti ini Al-Quran mengetahui yang sudah terjadi Yang sedang terjadi dan yang belum terjadi secara jelas Diceritakan dalam Al-Quran Bagaimana dengan Bibel? Silakan ikhwan Fila sendiri yang menilai secara bijak Dan bersyukurlah kita terlahir dalam keadaan muslim Semoga kita semuanya selalu terjaga dalam iman dan Islam kita. Aqidah Channel akan kembali dengan video video yang lebih menarik pastinya dan lebih kereket untuk membantah menghadang para penghujat. Untuk kali ini kita sampai di sini dulu Ivan Villa semuanya. Terima kasih atas dukungannya. Semoga apa yang Ivan bila semuanya sampaikan dukungkan kepada kami mendapat nilai lebih dari Allah Subhanahu Wa Taala Amin Amin Ya Rabbal Alamin untuk kali ini kita sampai di sini dulu akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu Tuhan